Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Halo you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di episode kali ini, gue masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan Yang terekam kamera dashcam Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 2 So, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Gue saranin kalian buat tonton dulu linknya Gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Lancer Video yang pertama kali kita bahas hari ini Berasal dari rekaman kamera dashcam Di mobil seseorang yang baru aja pulang abis mancing Di sebuah komplek perkemahan Nah, Doi itu pulang larut malam Dan nyetir mobilnya sambil agak ngantuk Pas perjalanan Doi nyetir pulang Doi itu ngerasa kayak sekelibetan ngeliat sesuatu di pinggir jalan Tapi karena Doi itu udah agak ngantuk Jadi Doi itu sama sekali nggak yakin dengan apa yang Doi lihat malam itu Doi pulang dan istirahat Terus besok paginya doi baru coba buat cek lagi rekaman kamera dashcam yang ada di mobilnya semalam. Dan doi shock banget karena apa yang doi lihat semalam itu ternyata enggak salah. Kelihatan jelas di pinggir jalan ada sesosok mirip manusia yang berdiri sambil memegang lampion. Atau bahasa orang sini biasanya disebut lampu petroma kali ya. Kualitas video yang tadi itu emang agak jelek, tapi meskipun begitu, kelihatan cukup jelas ya detail dari sosok yang dimaksud di video ini. Karena sempat selama beberapa detik sosok yang tadi itu kesorot sama lampu headlamp mobil yang cukup terang. Dan konon katanya sosok yang tadi itu adalah sosok yang sangat-sangat jarang terlihat. Warga yang tinggal di sekitar daerah bernama Kemahoni itu percaya dengan cerita urban legend sosok yang bernama Lantern Man. Sosok mistis yang dikabarkan suka muncul di kegelapan sambil membawa lentera persis seperti di video yang tadi. Konon katanya, barang siapa yang berhasil ketemu dengan doi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, akan mendapat kesialan yang besar. Nah, terus abis video ini diupload ke internet dan jadi viral, banyak yang bilang mungkin aja yang tadi itu cuma patung doang, yang ditaruh di pinggir jalan. Tapi gua rasa kayaknya jelas-jelas sosok yang tadi itu bukan patung ya. Karena kalau kalian amatin, sosoknya itu bergerak guys. Walaupun bergeraknya itu cukup pelan dan gak terlalu banyak. Tapi kalau kalian perhatiin, pakaiannya itu bergerak seiring dengan berjalannya video ini. Nah video ini direkam sekitar 6 bulan yang lalu, dan sampai sekarang sama sekali gak pernah terekam lagi sosok lantern man ini. Video yang kedua ini direkam oleh seorang pengguna TikTok di mana suatu malam Doi itu melintas di sebuah jalanan sepi di pinggiran kota Yang jarang banget dilewatin sama kendaraan lain Doi itu nyetir mobil sendirian malam itu Dan tiba-tiba mobilnya tuh mogok di tengah jalan Doi langsung telepon ke temannya buat minta bantuan Tapi Doi ngerasa selama Doi berada di dalam mobilnya itu Doi itu ngerasa kalau kayak ada sesuatu yang ngeliatin Doi terus-menerus Akhirnya, Doi coba buat rekam pake kamera handphone-nya... ...dan arahin ke salah satu pohon yang ada di pinggir jalan. Dan ini yang terekam. Ada sosok bayangan berwarna hitam yang berkali-kali... Terekam keluar mengintip dari balik pohon Otomatis Doi ini makin takut ya Karena Doi sedang sendirian berada di dalam mobilnya Apalagi mobilnya dalam keadaan mogok malam itu Doi cuma takut kalau mungkin aja sosok berwarna hitam yang tadi itu Orang yang punya niat jahat ke Doi Mungkin mau ngebegal, ngerampok, dan segala macam. Tapi kalau gua perhatiin sosok yang tadi itu kayaknya jelas-jelas bukan orang ya karena walaupun udah disorot sama flash kamera dari handphone orang ini, sosok yang tadi itu cuman kelihatan hitam doang. nggak ada detail apapun dan cuman kelihatan siluetnya aja. Karena udah mulai makin panik, akhirnya Doi coba-coba lagi buat paksain lain mobilnya dan beruntungnya bisa, guys. Akhirnya Doi langsung buat buru-buru cabut dari situ dan sampai di tujuan dengan selamat. Tapi, sampai sekarang tuh masih menjadi misteri. Sosok berwarna hitam yang tadi itu apaan? Terbang. Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang ketiga ini Tapi video ini tiba-tiba mendadak viral di TikTok Banyak yang ngetag gue di video ini dan minta gue buat ngebahas So ada sebuah rekaman kamera dashcam mana malam itu mobil ini sedang melewati sebuah jalan tol Yang cukup sepi dan tanpa disengaja Ada sesuatu yang sangat aneh terekam di videonya Perhatikan baik-baik ada sebuah benda berwarna putih yang terbang melayang di pinggir jalan. Dan objek itu cuman diem di tempat aja. Mobil ini juga sempat ngelewatin objek yang tadi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan bahkan kalau gua kira-kira kayaknya mobil ini juga kayak hampir nyerempet sama sosok yang tadi ya. Karena berasa kayak deket banget aja gitu. Yes, bisa jadi. Mungkin aja putih-putih yang tadi itu cuman kresek doang. Atau kain, atau mungkin benda-benda lain yang bisa terbang terbawa angin. Tapi tetap aja ya menurut gue itu gerakannya aneh banget men Karena benda berwarna putih itu bukan terbang ke satu arah Tapi terbang diam di tempat tanpa bergeser sedikit pun Kalau misalkan yang tadi itu kantong kresek atau kain yang terbang ke bawah angin Pastinya nggak mungkin bisa terbang diam di tempat kayak di video yang tadi Tapi gue juga pengen tahu nih gimana menurut kalian Kira-kira nih sosok putih yang tadi itu apaan? Putih Video ini direkam oleh seorang pengguna Reddit dari Kanada Doi cerita kalau Doi itu tinggal di sebuah kota di Kanada bernama Alberta Dan suatu pagi kira-kira jam setengah lima subuh Doi naik mobil bareng saudaranya Mau berangkat ke salah satu rumah keluarganya Pagi itu Doi itu ngelewatin sebuah jalan tol yang sepi banget Nah saudara orang ini ngelihat di kejauhan kayak ada sesuatu di pinggir jalan Karena gak yakin sama apa yang Doi lihat. Akhirnya Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. Ada sesosok mirip manusia berbaju putih yang berjalan sendirian di pinggir jalan. Sosoknya itu nggak kelihatan terlalu jelas ya guys. Karena pencahayaan malam itu yang gelap banget. Apalagi video ini direkam dalam keadaan mobil yang sedang berjalan cukup kencang. Jadi sulit banget buat ngeliat sosok yang tadi kalau videonya nggak di slow-mo. Kalau gua perhatiin sih sosoknya itu kayak pakai baju dalam wanita atau gaun tidur cewek gitu guys. Bener-bener aneh kan? Mana ada orang subuh-subuh jalan sendirian di pinggir jalan tol? Jelas gak make sense. Sebuah pemandangan yang bener-bener gak wajar banget. Pas video ini di-share di Reddit, ternyata gak sedikit juga pengguna Reddit yang lain yang juga mengaku mengalami kejadian yang sama pas ngelewatin jalan tol itu. Tapi sayangnya mereka gak berhasil ngerekam sosok yang tadi karena mobilnya gak dilekapin sama kamera dashcam. Konon katanya sosok cewek yang tadi itu adalah salah satu korban kecelakaan yang dulu tewas di jalan tol itu. So, video yang terakhir ini direkam oleh salah seorang pengendara motor dari Malaysia. Malam itu, Doi itu pulang kerja larut malam. Doi juga cerita kalau Doi itu memang suka riding ya. Jadi Doi itu suka jalan-jalan sendiri naik motor sambil rekam pakai kamera GoPro yang di-attach ke helmnya. Nah malam itu, Doi itu iseng aja gitu buat ngerekam perjalanan pulangnya dari kantor ke rumah pakai kamera GoPro-nya tadi. Pas pulang, Doi itu kayak ngerasa ngeliat ada sesuatu putih-putih di pinggir jalan. Tapi sekali lagi, Doi itu nggak yakin ya. Karena Doi pada saat itu udah capek, seharian bekerja, dan juga udah mulai ngantuk. Nah keesokan harinya, pas Doi coba buat lihat rekaman video perjalanannya dari kantor ke rumah semalam, Doi kaget banget sama apa yang Doi lihat Gimana? Kelihatan nggak penampakan di video yang barusan? Nggak kelihatan. Oke, gua kasih lihat videonya sekali lagi. Tapi sekarang, gua pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Gimana? Kelihatan. Di video yang terakhir kali ini, gue nggak bakal spill penampakannya yang mana, karena sekali lagi ya, gue tuh seneng banget buat ngetes kejelian mata dari viewers gue. So, kira-kira nih, diantara kalian, ada nggak yang bisa notice penampakan di video yang tadi? Karena penampakannya itu cukup cepat, jadi kalau kalian nggak fokus, bakalan sulit banget buat ngelihat penampakannya. Dan mungkin barangkali kalau misalkan teman-teman ada yang udah nemuin penampakannya yang mana, bisa share di komen di bawah buat ngebantuin teman-teman yang lain yang mungkin masih kesusahan nyari penampakan di video yang tadi.